Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Firgo di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Firgo di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Firgo di bulan Juni tahun 2021.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 Jika sukuat energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuat kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan Zodiac Firgo di bulan Juni tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tukes kesehatan curang Firgo adalah 8 Opshot atau 8 pedang. Secara umum, eikopson itu diartikan terlalu sibuk kepada orang lain, terlalu fokus kepada orang lain, sehingga lupa kepada diri sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo di bulan Juni tahun 2021 akan sedikit menurun, yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo terlalu fokus kepada orang lain, terlalu sibuk mengurus hidup orang lain, sehingga di sini seorang Virgo lupa kepada diri sendiri, dan terlalu lelah, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatannya dan Untuk sebuah energinya, adalah Queen Oxford. Secara umumnya, Queen Oxford itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan mendapatkan kesehatan yang menurun dikarenakan seorang Virgo terlalu sibuk mengurus orang lain, yang dimana di sini seorang pasangan akan memberikan support, memberikan masukan kepada seorang Virgo. Bahwasannya fokuslah kepada diri sendiri terlebih dahulu, kemudian membantu orang lain ataupun mengurus hidup orang lain. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Temperance Secara umumnya temperance itu di kesederhanaan, kesabaran Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kesehatan seorang Virgo di sini menggambarkan Kesabaran seorang pasal mendampingi seorang Virgo dan memberikan masukan serta support kepada seorang Virgo akan berbuah manis Yang dimana sini seorang Virgo akan fokus dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 Dan untuk kartu keuangannya adalah 10 open tackle ataupun 10 koin. Secara umumnya 10 open tackle itu diartikan keuangan yang sangat meningkat, keuangan yang sangat menaik drastis dan keuangan yang sangat stabil. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan akan menikmati keuangan yang lebih bagus bersama keluarga. Dan di sini menggambarkan. Untuk keuangan seorang Virgo di bulan Juni tahun 2021, keuangannya mengalami peningkatan yang sangat drastis, pendaikan yang sangat drastis, yang dimana juga di sini digambarkan seorang Virgo akan menikmati keuangan yang meningkat bersama keluarga, sehingga di sini tercipta hubungan ataupun keluarga yang harmonis yang bahagia di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan suka berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini menjadi pembuka pintu rezeki kepada seorang Virgo di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik of one. secara umumnya Kenaik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan keuangan surat Virgo akan mengalami peningkatan yang sangat drastis di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini surat Virgo suka berbagi yang dimana sini Kenaik of One disimbolkan dengan orang-orang yang dibantu surat Virgo Seorang pasangan yang akan mendukung serta mendoakan seorang Virgo agar pintu rezeki serta keuangannya lebih bagus, lebih bagus, dan meningkat di bulan Juni tahun 2021. Dan jika kartu bank kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Virgo di sini menggambarkan kesederhanaan seorang Virgo, serta kesabaran seorang pasangan mendampingi seorang Virgo akan sangat berdampak positif kepada keuangan seorang Virgo, yang dimana di sini akan terjadi peningkatan serta disini juga dikarenakan seorang Virgo suka berbagi kepada orang lain yang dimana disini menjadi pembuka pintu rezeki kepada seorang Virgo sendiri dan itu kartu-kartu pekerjaannya adalah Ace of One secara umumnya Ace of One itu diartikan sebuah permulaan awal mula dan sesuatu yang akan dimulai dan disini menggambarkan seorang Virgo akan memulai meniti menata kembali Karya pekerjaannya yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansialnya sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan memulai sebuah pekerjaan yang dimana di sini adalah bentuk usaha tambahan, usaha sampingan, dan tidak tertutup kemungkinan juga di sini seorang Virgo akan menjadi sebuah owner di dalam suatu usaha yang dimana di sini membantu orang lain yang dibantu dengan kartu Ten of Pentacles membantu orang lain dengan memperkerjakan orang lain yang akan mendapat positif serta membuka fitur seorang Virgo di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Pentacles secara umumnya King of Pentacles itu berarti seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas 30 tahun serta seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan disini menggambarkan seorang Virgo akan memulai usaha yang baru menjadi sebuah owner dalam suatu usaha yang dibangun oleh Virgo sendiri yang dimana sini King of Pentacle merupakan orang-orang yang ia bantu merupakan orang-orang yang dibutuhkan tenaganya serta di sini orang tua yang akan selalu mendukung seorang Virgo mendoakan seorang Virgo agar kehidupan serta rezekinya akan semakin terbuka di bulan Juni tahun 2021 dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang di disini menggambarkan Kesederhanaan kesabaran seorang Virgo di dalam meniti karir akan berbuah manis di bulan Juni tahun 2021 Yang dimana ini didukung penuh oleh orang-orang di sekitar, orang tua Virgo Dan disini juga terjadi peningkatan karir yang didukung dengan kartu ten open tackle yaitu keuangan yang meningkat Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 2 ataupun dua piala Secara umumnya 2 of itu diaktikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk mendapatkan kebahagiaan dan disini menggambarkan untuk seorang Virgo yang sedang single Ia akan bertemu pasangan di bulan Juni tahun 2021 Dan memiliki komitmen untuk melakukan kaki kejenjang yang lebih serius Yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan harmonisan hubungan asmara Dan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan Seorang Virgo bersama pasangan akan memiliki komitmen untuk membangun keluarga yang bahagia Membangun keluarga yang sangat-sangat romantis Yang dimana sini akan mendapatkan sebuah kebahagiaan ataupun keturunan di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan seorang Virgo yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki kejenjang yang lebih serius yang dimana sini seorang Virgo dan pasangan akan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan dan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan akan mendapatkan sebuah keturunan di bulan Juni tahun 2021 yang dimana disini merupakan komitmen seorang Virgo bersama pasangan yang menjadi sumber kebahagiaan antara seorang Virgo bersama pasangan dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang di disini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang Virgo bersama seorang pasangan di dalam meniti serta memiliki komitmen yang dimana untuk mempunyai keturunan di bulan Juni tahun 2021 akan berbuah manis yang dimana sini menjadi sumber kebahagiaan seorang Virgo bersama seorang pasangan. Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Juni tahun 2021 itu berada di angka 8, 10, 11, 12, dan 29. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan Virgo di bulan Juni tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi Ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...